Bagi turu hei, ngapi ngapa-ngapi <laughs> <laughs> Diam-diam baik <laughs> wish. datang lagi apa Aku ulang tahu di. Jangan orang itu